Lipa bagi semua Dari kepulauan Nusa Sokoria untuk endelio kita Listrik ini dapat disuplaikan Dari proyek pengembangan energi yang terbarukan Ramah alam dan ramah lingkungan Panas bumi menjadi sumbernya Magma alam menjadi dasarnya Dari panas dan uapnya Listrik dapat dihasilkan semua menjaga demi anak cucu saja.